semuanya kembali lagi di channel antas Aten Yuhu di channel kali ini aku bakal mau unboxing Opa Nasar three two one go three Leastic. yang ada di tiktok Leastic, yeay. ya yeay Lesti jadi aku beli lipstick nasa sama Lesti kostum belinya di shopee guys Nanti link dan harganya aku taruh di deskripsi, ya. Oke, okay. baru nyampe, guys. Masih disegel, ya? Belum dibuka. Mari kita buka kardus Lestik Nasar yang lagi Viral di tiktok Kalian tahu nggak, Lestik Nasar yang lagi viral di tiktok itu Seperti apa sih bentukannya Mari buka, mari buka kardusnya Kalian penasaran juga kan Sama aku juga <tuh> Itu baru sampai Di rumah Tuh masih di Plastiki Masih di selotip. Di double tip ya Mari buka pakai karakter bisa pakai gunting bisa pakai pisau bisa guys saya buka cepetan buka-buka non buka, buka. Nah, nanti udah tulisnya guys lihat no Wah wow, ada dua listiknya kira-kira listik apa aja ya pastinya dong listik Nasa yang lagi viral di tiktok itu bawa-bawa Dua-duanya biar tidak pecah nantinya. Bagus sekali. Wow, wow, wow. Nah, Lagi dibuka. Babawapnya tuh terang udah dibuka nih. Close. Nuyag close. Nuyag lucu sekali. Lesti kenal star nya. Nah, dikasih apa itu? Kue. Sama stiker. Satu lagi. Kostum plastik kostum guys. no stikernya lucu sekali guys. Dikasih biskuit Olaris coklat dari sononya, dari goalnya. no tada, gambarnya nenek-nenek cute. Papa Nasarnya, satu lagi ayo buka. Apaan tuh cepetan tuh. Lestika Play gitu. Buka buka. Hmm, penasaran nih. no dia, tada, stik aku kostum aku no Ada gambar OP OP di pipi. Woo. Uh, lucu sekali ya guys Lucu banget guys No hehehe Panik gak panik Panik lah masa enggak kocok pot Anda kena preso amat hahaha ha, ha. Ternyata itu bisa dipasang lagi Tidak rusak Ternyata twing twing twing twing twing Ternyata itu Bolam plastik guys Nah aja gak bakal rusak kok aku punya dua. Teraw, kok bisa berdiri? Apa nasarnya sama kostumnya? Open nasarnya ada mahkotanya di atasnya. King Nasa, namanya juga King Nasa ya ada mahkotanya lah ya. Tuh, kostum aku ada lolop-lopenya di pipinya. Wah, cantik sekali. Wah, kalian suka main bubble wrap gak? Aku suka banget main bubble wrap. protect petek protect, peteknya guys. Nanti dikasih biskuit juga dari penjualnya biskuit olari sama stikernya lucu-lucu banget Biskuitnya dikasih dua ye nih dia listiknya yang satu opa nasar yang satu kostum no nah, lihat depan belakang sama Ih. kita punya dua kita senang banget udah punya opa nasar sama kostum <samping> Oh. oh, oh, oh, oh, oh yeah. <laughs> Kita okay. <laughs> okay. no. yes. ini dari kerdus tau guys. Nah, aqua bisa Ini bukan beling ini plastik. Bisa dipasang juga Eh guys kita nyanyi lagi Ini opanasa yang beneran nih guys ya. Ini kostum Ada makotanya kalau opanasa no. Kimnasar Uuuuh Uuuuh mati-matin lampu yes sayang Itu Guys, sampai sini dulu ya, guys. Enggak review lipstick apanasarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Nice.